Ayu Ting Ting kembali membuat heboh jaket maya saat mengunggah foto kebersamaannya bersama adik kandung Sara Wijayanto, Wisnu Hardana Dalam unggahannya terlihat Ayu Ting Ting sedang dirangkul oleh Wisnu Hardana Sontak hal tersebut membuat netizen ramai mengomentari foto tersebut Bahkan, tak hanya netizen saja Komentar Demian pada Ayu Ting Ting Yang melihat adik iparnya merangkul mesra pedangdut cantik tersebut Berhasil membuat netizen semakin heboh Dikutip hobs.id dari Instagram AyuTingTing92 Setidaknya ada enam foto yang diunggah Ayu Ting Ting. Semua fotonya pun diambil di salah satu studio televisi swasta. Tak hanya berfoto dengan Wisnu Hardana, Ayu Ting Ting juga mengunggah kebersamaannya dengan Demian Aditya dan Sara Wijayanto. Selalu happy ketemu mereka. Jangan digeser ya nanti kesemsem sama kita. Tulis Ayu Tingting sebagaimana hobs.id kutip pada Rabu 14 September 2022. Ramainya komentar netizen pada unggahan Ayu Tingting dan Wisnu Hardana lantaran pada Februari 2022 adik dari Sarah Wijayanto ini sempat ramai dijodoh jodohkan dengan pelantun sambalado tersebut. Hal tersebut berawal dari interaksi mereka saat Ayu Ting Ting menjadi salah satu bintang tamu di acara YouTube Sara Wijayanto mana terdapat Wisnu Hardana pula Wisnu Hardana yang dikenal sangat cuek pada wanita tiba-tiba mendadak perhatian pada Ayu Ting Ting Interaksi keduanya pun sempat viral di media sosial sedikit netizen juga yang sempat mendoakan keduanya agar bisa memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih. Komentar Damien Andi Tiap pun sukses membuat heboh karena dinilai telah memberikan lampu hijau kepada Ayu Ting Ting. Alhamdulillah udah direstui jadi keluarga besar ya Eh tulis Damien seperti memberikan spekulasi mengenai hubungan adik iparnya dan Ayu Ting Ting Alhasil netizen pun banyak yang mendoakan keduanya bisa berjodoh Meski Ayu Ting Ting dan Wisnu Hardana memiliki dua keyakinan yang berbeda So sweet banget teh at Ayu Ting Ting 92 Udah cocok itu mah mas Wisnu pas banget tulis akun at makeup Ternyata bukan hanya Ayu Ting Ting saja Di akun Instagram pribadinya Wisnu Hardana yang biasanya tidak pernah mengunggah foto dirinya bersama wanita Nyatanya mengunggah kebersamaannya berdua dengan Ayu Ting Ting Tanggung-tanggung, Wisnu Hardana pun menanggalkan emoji hati berwarna hijau dalam caption fotonya bersama Ayu Ting Ting. Nah, jadi menurut kalian, bagaimanakah hubungan Ayu Ting Ting dan Wisnu Hardana? Kalau menurut kalian, cocok bisa komentar di bawah dan jangan lupa bagi kalian yang suka video ini klik like jangan lupa subscribe-nya biar kalian selalu update berita-berita terbaru mengenai Ayu Ting Ting thank you, bye